Hai sahabat rakor kita bertemu lagi untuk membahas sinopsis biodata Instagram umur asli dan zodiak para pemain drama Korea Mouse drama ini bercerita tentang jong bareng yang diperankan oleh isenggi dia adalah seorang perwira polisi pemula bekerja di sebuah pos polisi dia adalah orang yang jujur dan berusaha untuk mencapai keadilan dia menghadapi seorang pembunuh psikopat yang membuat seluruh bangsa ketakutan Kehidupan Jong Barem berubah total setelahnya. Yang pertama ada isenggi yang berperan sebagai Jong Barem. Lahir pada tanggal 13 Januari 1987 di Seoul, Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 34 tahun. Bersodiak Capricorn, tinggi 182 cm. isenggi memiliki satu adik perempuan. Saat sekolah ia anak yang teladan dan seorang ketua osis. Sudah membintangi 2 film dan 12 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat 6 penghargaan selama karirnya. Inilah Instagram asli Lee Seung Gi. Yang kedua ada Lee Hee Joon yang berperan sebagai Gomushi, lahir pada tanggal 29 Juni 1979 di Daegu, Korea Selatan. Ia memiliki nama lain yaitu Lee Hee Joon. Umur di tahun 2021 sudah 42 tahun bersodiak Cancer sudah membintangi 23 film dan 13 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021 pernah mendapat empat penghargaan selama karirnya inilah instagram asli ihyun yang ketiga ada pak juyeon yang berperan sebagai obongi oh lahir pada tanggal 5 oktober 1994 di korea selatan umur di tahun 2021 sudah 27 tahun bersodiak libra sudah membintangi satu film dan empat drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Inilah Instagram asli Pak Juhyun. Yang keempat ada Gyeong Su Jin, yang berperan sebagai Choi Yong Ju, lahir pada tanggal 5 Desember 1987 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 34 tahun. Bersodiak Sagittarius, tinggi 164 cm, sudah membintangi 7 film dan 16 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Inilah Instagram asli Gyeong Soojin Yang kelima ada Jun yang berperan sebagai Na lahir pada tanggal 2 April 1991 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 30 tahun. Bersodiak Aries, tinggi 178 cm, sudah membintangi 6 film dan 6 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021 Inilah Instagram asli Lee Yang keenam ada sodong Dong-yan yang berperan sebagai Gomu muci saat remaja Lahir pada tanggal 3 Mei 2003 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 18 tahun Bersodiak Taurus sudah membintangi satu film dan 23 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021 inilah instagram asli so dong yan yang ketujuh ada guon haun yang berperan sebagai song Yohan. lahir pada tanggal 28 Juli 1989 di korea selatan umur di tahun 2021 sudah 32 tahun bersodiak leo memiliki nama panggung yaitu gonsion sudah membintangi satu film dan 12 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021 Inilah Instagram asli Gwon Haun Yang kedelapan ada Po yang berperan sebagai sinsang Lahir pada tanggal 2 Februari 1993 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 28 tahun Bersodiak Aquarius tinggi 181 cm Memiliki nama lahir yaitu Pyo Jihoon ia adalah anggota grup K-pop Block B Sudah membintangi 6 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021 Inilah Instagram asli Pyo Jihoon Itulah beberapa informasi tentang pemain drama Mouse 2021 yang bisa saya sampaikan Jangan lupa nonton dramanya Sampai jumpa di video berikutnya